Enggak apa bener barang salah sakit melampah. Yuk, tak It Contoh. Barang salah sakit melampah, Take It Contoh. Godrok wedeng salah orang. Wedeng wedeng, yuk digodrok. Godrok banyu gue gawe. Ngulek sambel salah orang. Ngulek lombok gue gawe. Ono yang parah, mendengar atau protes. menek naik yu yu mikirin naik nek kelopo dipenek, iki tekan nah. salah tapi melampah mulakur aram ngerembuk jendengan aram nganggu minal aidin wal faizin aram nganggu nol nul, -nul aram nganggu bakbu terserah sing penting niatin jaluk ngapuro sing salaman gelem menai panggabar apapun bahasanya itu murid saya namanya hindi ya mas Hendi panggilan harjahirianya tapi nama aslinya Hendra Prihadi Waktu mau menutup lokasi BTS Sunan Kuning, aku ditelepon. Yai, Nek Sunan Kuning tak tutup PAAP. Tapi Pelat Croringgonos yang ngendah, Oh Joko tutup tro, Nek kau tutup tro Pelat Croing sama Baro Rawonggon, Lito Wot turutomah aku ramerah. Eh ya, lha Nek aku bertina tawani ya suwi-suwi remok, deh motor lanang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teras semangat ya? iki. kurang baterai ya. Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi Kholakul insan Fi Ahsanitaquim Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad وقال الله تعالى في القران الكريم Ta'awud billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qulil afwa wa'mur wa bil'urfi wa'idzanil jamilin Jadilah kamu pemaaf Ajaklah orang berbuat kebaikan Berpalinglah dari orang yang berbuat kebodohan Sepisan cuma teng takmir masjid Al Amin ya, bertenal iman ya Al Amin, hingang satu ke normantang koros sepuh, hati sepuh, bini sepuh hingang kono ing pamawas, ni walap tuan ditutur. Orang alim ulamak poro kiai ingang satu pantas timulah dinulogdo menang kopandang pandoming poro kauludasih Manggolo manggalene nagari satrio satrio satrio lingprojo pangemban pangembating projo Melikinipun dumanteng bapak kepala desa dan saja orang rawuhnya Ini Ya Allah Uloh boleh ngapa gas yang anyar, bien nur bien, siswa yo saji, siswa yang tolan bingung bingung mau gue laku Nah siswa itu kan konsol ke jadi gue mudeng lah kadang Kapan sup hingga nganggung, kinunggung, merintok goyangnya kalau kamu tamen, beri kiri pun, grup rebana modern nyu. Erlita, mantap ya Aku udah urus orang ini. Ya. di sini Yang, yang sampai paring panglipur sama so, Pantunga Sawatawis Porrawo kakung Suma Wono Putri, Werdulma Diyo Tumaruna yang pantas sinandang Pak Kormatan Wonton yang segerumung di Soma Teseh, Jawatan Bujar ya, ya. Sepisan kebarang jabel kamar dikan perlenggah, mungkir lawan dikan pantenengah. Kabila akan menunggu pujuh, mengaturakan gunungin panwun yang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Sampun sambung bareng kabah kasarasan, kasarasan, surutinimu yang suka basuki. Karahayam tuin rahmat nugi dan sah kapareno jembatan Rasulullah Muhammad sallallahu alihi wa sallam. Sumpah rambah yang koro ahlinipun, koro sahabatipun, koro tabi'in, tabi tabi'in, sahumatipun yang kandilin -kan nambah dan kersahat dengan Allah Mugi kita sejaya bekat untuk Amin Allahumma Amin Allahumma Ibu-ibunya kok meneng weh Terus mengasa anggir punya pun yang agaknya kembangin terkena terkenal seragam dengan orang mudanya banyak takuanin mau sini apa, lucu mau takusan ini biar para lucu deh kaping kali dinten menikol kulonisi cerama wawesuk kali Pak Daud neng wonten kuarcap warter cabang Pramuka lalu niki kulok kabari Pak Daud neng kuloten gerung neng buat menau yurara abo kaliannya akeh, kapan kali nyium paham punten kali panitia masker itu copot, alasannya kalian, nek di foto bercel, bener nggak? terus nek gua ceramah nganggur masker nek gua apa pimbalik, terus malah mumpungnya. Indonesia masih kulo terbaik. Bu tena tekes kulo rak ngelirak rak nggak, protokol prokes nih, protokol kesehatan. Bu tapi dengan yukudu sadar, genteng sikon. Neng kulo ngomong kan masker jelas report lah. Pak Lurah nih. Alhamdulillah. Punya semarang yang kayak BSB orang hujan, tapi BSB berikutnya. Nyuntul lo maknya Pak Jumat, aku balikin ternak kurang roda lagi. Untung ini bujuk lo taat jadi hati. Umbo mau ke belasok, neng dia aku rasa amarono kan Terus nih, panitia memang luar biasa. Tenan iso, nggak air mancur barang neng ini, nggak wi biwi. Pinter nggih, Sinten engkang mewiti halal bihalal pisanan kulur a ngerti, wonten pun halal pisanan bien dilaksanake aku Yo orang ngerti ya, neng kulur mongso bangga sinau seorang ngerti soposing gawe kapan di halal bihalal neng nyata halal bihalal saat niki wonten alhamdulillah aneh aneh nganggu bahasa Arab halal bihalal neng kalau tahu takon wong Arab wong Arab orang ngerti halal bihalal gue mantap mantep Wong Indonesia nggak acara, nganggu bahasa Arab, sehinggung wong Arab ngentek rak mudeng, hebat raky wih. Top geh wong Indonesia nih. Wong Arab yang ngerti halal Arab di halal kelompok. Kalo ngerti halal ya gratis. Halal haji halal gratis. Indonesia ngambil jumlahnya halal, haji halal wuh royoan. aku segalingan kelingan rehening senten sing miwiti, kapan diwiti kalau orang-orang ngerti kalau halal bihalal niku itu pelaksanaan yang di celak kutih karena orang ada acuan ini nulisnya ada no patang jorong ini latin dituliskan ada no lurus yang tak ngerti nih halal bihalal apa? Anu ini ada sing nulis halal bil, halal. Wonten betul Neng anggulah, latin tapi iso koba, seharap neng anggul coro luruyonan, ditulis al-halalu pakai ma'rifah, ma bi halalin, ma'rifah al-halalu, halali, neng ono neng anggul, halalun, bi halalin, wadon eh ya? aku seneng ya, iso yang mandor, neng orang bali, nge, nge, lho diselidiki Kewan sengpin terturu karena lungguh wiker dun, kedek. Aku tunggu mu gomu dengan orang keturunri kalau lungguh. ya tidak kayak, tidak kayak, yang muni gue dewi loh. Reh neng acorone Yurano dasar hadis sekondi dasar Quran nih Orano mau ketohi saya ngertiku lama-lama jiko Ali Imron ya Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya nek dijiko dalile Orano neng ditulis halal bihalal bang paham reh neng Orano acuan pelaksanaan halal bihalal nih pelaksanaan paling runyam neng Indonesia neng melaku saya orang Katolik, Pak, dulu. Setelah saya masuk Islam, konco <tuk> Sinten Grisong yang tak saat ini gini, Kuta saya hubungan kali, Tapi mengucapkannya hari raya harap biarlah, juga lucu kaya wong. Liane. Saya ini Grisong. Naik salaman, baik golongan ngeten, itu. Minal aidin, wal faizin. Aku susui takon, maksudmu apa? Sebulane yang hangen dek nek salaman nganggo Minal Aidin Wal Faizin, di benak dia itu munculnya begini. Maaf lahir batin. Sejak kapan Minal Aidin Wal Faizin punya arti maaf lahir batin? Sejak kapan? Kata Aidin itu bentuk jamak dari kata Aid. Faizin bentuk jamak dari kata Al Fauz. Fiilnya faza. Minal Aidin Wal Faizin punya arti selamat kembali dan menang. Lha kok jawaban so iki padha-padha iki. Aneh ya? Aneh tenan, tapi mlaku. Ono nek sing janji salaman mungkin itu tok, nol-nol ana. Sing dimaksud apa? Nek Neng, nek kuwi tidak ndak mah dadi padudon, nek kuwi dipersoalke mah dadi nguyawara, mbok salah nyatane melampah, bener mboten? rasa krembuk Arab menalai din wal faizin kok lah ujuku ki nek njaluk ngapura mbakku aku malah ra cetok meneh angger bar salat i sungkem ning pangkon ngono ki bar kuwi dhek ngomong tapi mbek nangis aku ra krungu dhek ngomong apa ngono ki anae aku mbek nangis ya nyauri padha-padha asli ini kan padha ra tapi dipersoalke ora. Ora usah apik, Bang, maksudnya apa? apik, njaluk ngapura senajan ra cetha. Eno ne ngomong ini mengaku basa rampalan. Taqabbalallahu minna wa Apa itu permintaan maaf? Ora. Taqabbalallahu minna wa semoga Allah menerima amal kami dan amal kamu semua, ya kan? Jalana wa aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kami semua, kamu semua orang-orang yang kembali menang. Itu. Mana? Enggak ada toh kata maaf lahir batin raro. Tetapi wis kadung kaprah nek anggar wong ngomong minnal aidin wal faizin daya tangkapnya maaf lahir. Mulon jawabé podo asline padha gobloké. Ning tetep mlaku. bener barang salah sakit melampa Ya tak contoh Barang salah saged melampah tak ki e, contoh. ngodok kuwi salah ora? Widang wis dadi kok ngodok banyu nggo gawe. Ngulek sambel salah ora? Ngulek lombok nggo gawe. Ana parah jenengan ra tau protes. menek kelompok yo yo mikira ta nek klopo dipeneki tekanlah salah tapi mlampah mulo aku arep ngrembug jenengan arep nganggo Minal Aidin Wal Faizin arep nganggo 00 arep nganggo bakbu terserah sing penting niatin jaluk ngapura sing jak salaman gelem menangi panga bar yeah. apapun bahasanya lah kalo senajan orang ngerti soposin Miwiti kapan pertama kali di bibiti tapi kalo tetep yakin halal bihalal seng nemoki mesti wong islam benar-benar kengin menapa kok, kalo dikeyakinan kau kalo bukti nengan gua bahasa arab leme ngu wong wong nasroni lah mungkin dah. contoh contoh wong nasroni ngan bahasa ibrani eli eli lama sabatani ya tu Tuhan ku Tuhan ku kenapa kau tinggalkan aku Ketika Yesus disalib di bukit Golgota, ya namanya bukit Tengkorak, Yesus itu menurut keyakinan teman kita Kristen Katolik, dia mati di tiang salib, tapi gembor Eli Eli Lama Sabaktani pakai bahasa Ibrani, tapi bahasa arabnya sedikit sama, Ilahi Ilahi Limada Taroktani, Tuhanku, Tuhanku, Kenapa kau tinggalkan aku? Maaf pak, eh aku seneng ya, mulai melayanin saya yang turu. Ada gak mulai lah mengkoli salaman terserah jenengan, tapi aku tetap yakin mbiyen sing nemok wong is tetapi sekarang halal bihalal menjadi milik seluruh bangsa Indonesia, hati-hati tidak peduli agama anda apa kalau neng youtube ini sendiri, si akeh banget di youtube kalau terangke, aku tahu ngisi halal bihalal di sini CINOKB pengusaha 40 atau 50 orang Cina semua, Pak, ngumpul nih rumah makan nanti kalau Gajah Madra aku lalui Cina semua pengusaha, ndak ada yang muslim, Pak mengadakan halal bihalal ngundangku lo, manggayangki aku kan ngomong-ngomong tapi itu terjadi lah, mula saat ini kimpi, ya Nah, TSM Niki, jenengan rasa mempersoalkan apa agama mereka sing penting jenengan ngelakoni halal biara sekarang menjadi milik bangsa Indonesia. Tapi saya kaya contoh, koyok peci sing tangguh, jenengan yakin tak, nek peci ireng si biang si wong Islam. Ida? Tapi saat Niki wong petisan ireng, cirini wong Islam, opo cirini wong Indonesia tir Indonesia orang iso nanti ditemu anger peci sanireng mesti slambrung tentu. gimana? ngoten? Wong keplek ya kerep nggo peci. Aku mbek wong keplek iki buenci tapi kok ya no terus. Wong keplek ini wong goblok wi. Lah wong dibuka iso dadak diplurut alu nanu niki. Cah goblok rek. Apa di diplurut ndole male? menasihin dan buntutan, ditambahin dan mena. Aku tahu untuk tamu Pak Yai sesuatu nomornya itu neviral, tak cikoki kalender atau diwe Loh nomor buntutan lo no? jia, nak ngerti tak pasangin diwe. Nah, maka ketika hari raya saat datang, maaf Pak, Idul Fitri, tolong tolong ibu-ibu, saya sedikit ngomong Roto serius ya, jangan rumah ya ada yauduit artinya kembali. Fitri itu maknanya mustarok fitri itu maknanya ambigu. Satu kata yang punya kerancuan makna. Fitri itu dua arti 5. Bersih, murni, suci, agama yang lurus, asal kejadian. Nek aku jikok lima, satu di antara 5, suci, kembali suci. Saya tak tanya sama Anda. Apa wong nek bar poso bar Ramadan poso wis bar jenengan mesti suci? pak nopo nek bar ramadan jenengan mesti suci aku rakyatin ondo lagi posomu rakyat cerew tidak teraweh malah ngancam imam imamnya kecepatan nontah aku gitu di konsol hafid apal Quran posom ini salat subuh be aku cni cceriku tapi aku kan ora apal Quran sing apal konsolku saking dia apa, dia ngepal imami alah paling-paling Al-Baqor, apa paling-paling Al-Kawthar Nge ngepal imami, jebul imami mau Al-Baqor Alif Lamim, kalau kita berarti, wah Al-Baqor karena ini ayat telur ini ngomong diwih, ini ngerti di barang tekan ayat limo dia mulai ngomel, ini kedawa nih ayat 6 lebu 10 aku, mbokpin, haya, terserah, aku Betul, Pak Idul Fitri Jangan dimaknai bahwa setiap setelah selesai puasa Anda pasti suci. Tidak, mari kata ke. Aku tak ganti bahasa Indonesia. Ke. Kata kembali, sama tidak dengan kepulangan pada tempat atau keadaan semula? Rasa akhirnya, kembali itu sama nggak dengan kepulangan pada keadaan atau tempat semula? Sama tidak? Kembali itu kepulangan pada tempat atau keadaan semula. Kembali ke Jakarta berarti pernah di Jakarta. Kembali sehat berarti pernah sehat. Kembali menjabat berarti pernah menjadi pejabat. Betul lah. Kan? Oke, oke. Sekarang saya tanya, orang yang diajak kembali pasti jauh dari tempat semula. Wong sing tidak balik neng bujo, wuri kolode yato sukom bujo neng Jakarta tidak balik, yo balik neng di ning bujo Pas. Nah, icik Neng Bujok kok dijak balik Neng Bujok, sing ngejak balik kau colok lah. Aku sekarang nanya sama Anda, orang yang diajak kembali suci pada saat Anda suci atau Anda jauh dari kesucian. Ayo, ayo mikir jenengan dibalik suci, Riko lanjen dengan suci, apa adok sokok kesucian. aduh Pak, tuswa musakte kru abu, kok ngomong suci? Hati-hati gue mbek tu so nek penyakit awak seng rasa keseng tu bi awak, tapi nek penyakit hati seng seni tu so seng ngerti se ngomomi wong liyo, gunduli ngeluh seng rasa keseng tu bi gundulu, bener, tangane kecuh seng rasa keseng tu bi, tangan, nek nek tangga mono seng catil seng rasa seng ngasak keseng, seng catil apa tangga nek, Cetil malah raka roso, hati-hati lu pak. <tik> Ye, ya, Pak Lurah, ngeri, Pak. Aku nengerasak emang cederi aneh, Pak Itu kan jelimet, duit satu sewu, hilang sewu. Naik catur tiru, ditangisi, sing sewu. Pak, ya, deku hilang. Laici, saya songo. Yon nyauri, nerai satu. Aku jengkel, tak tambah sewu. West genep satu, nangis, meneh mau bomorai hilangkan satu, sih, cilu. Kok, cekil, menang, Oh, noluk, <tik> <tik> Wong-wong sing cepet kuwi ora bakal iso sugih, Pak. Wong sugih kuwi al-yadul aulya khairu min suflah sufla. Wong sing seneng meneni kuwi sing sugih. Omahmu gedhi, pekarangane amba, mobilmu akeh. Ning kampung jenengan ra tameni, ra bakal disebut nek jenengan wong sugih. Kae wong cetil, bener? Bener. Anek sing cetil rakyat biasa sih lumayan. Sing cetil lurahan Drawasi lho hati lho pak lurah kulo ngelingi dewasa gue luar luar uang setel gue pasti ya pak syukuri kurang mulu neng coro kalkisten coro katulik aku kumbian wong katolik pak cinta kasih kasih itu merupakan ciri kekayaan karena orang yang memberi itu kasih kesannya memberi mulu neng jangan neng diweneu uang apa terima kasih pot, terima sayang ayo, ayo rasake dengan tiga idwet ngomong terima kasih pot, terima sayang terima kasih ktk terima kasih tanganku terima kasih imbang lah input output terima kasih imbang da? wong sing seneng syukurku repimbang terima kasih dan terima toh nengrat tau kasih om gue aja pelit-pelit Lihat saat turunnya jenengan salaman, lagi nah, yang penting. Orang mungkin wong jaluk ngapura, kok rumong seorang salah. Saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, apa-apa saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, 10 no kacau aku. Ungkit-ngitenten aku ora kok gawe-gawe ora -gawe, Rasulullah ini nanti ditakoni ya Rasulullah sumber dosa paling banyak itu apa jawab Nabi dua lho pak al-fam Farju, mulut dan kemaluan betul tak? pada takilengi mulut sing paling jaga dan ngangil tuh mulut perempuan lah motor sing ngangil motor lanang mulu neng solat raih tuh kok imam itu makmu milanang sing lanang ora bakal kusu Iki bapak-bapak ini, bapak -bapak ini nam ngarbi ibu i sing tas ngat te kon tatiman ngurai sujud mamome tun dila puh moyani boduni kuwo di na tu to wising angel tutuk perempuan mula puju tak cak terus ki bentai lingki soal ide ne omong yoson ya jengger gaku de ne masak kasinengku ya isi di ne anyem malah eh ngertalagi itu masakmu ke asin menjawabnya mesti ngerti eh padahal mau yaitu sedih bareng nganyap lagi, kok nganyap? wajah tukangnya uyake, ngeri jengkel mumat aku merasa ngomong kamu aku tahu, dia mengejak aku di pasar, dia yang pelem, saya jengkel aku pelemnya sekitar 10, pelem saya upil-upil letak jawil pundak itu, dia upil ke denis saya pelem tapi bayangkan anak Nopil, no, siap lem, lalu neng dia orang yang matuan sepi matuhan sepi sepi, karena bujuku tak jatuh anakku telu, di rumah-umah kabe, di luar negeri kabe aku dengir-dengir, orang lorotok seki anak bujuku tak tinggal diri, mbak Sopo Bayangke, RT ku nakal Dengan ketua saat tinggal dengan mama, disahut, eh aku ramah, cok cok, mending tak paling manganos birau wong wong cili anu, Ili jili tapi hana itu lo dia sudah pensiun barusan, Pak Lurah Dosen pak Dosen SD. <laughs> bisa nggak cicing kayak ada dosa-dosa nikubau di kelas-kelasnya ke, kali Imam Ghazali ono dosa yang dipadaknya ke kalau kewan, jenenge hayawania. contoh paling akeh, paling depan namanya zina, latak robu zina zina itu dosa seperti hewan kalau manusia ingin kumpul suami istri an nikah kamu innat nikaha radzul basari minal maksiat nikah itu memejamkan mata dari kemaksiatan nek orang nikah suami istri laki-laki perempuan kumpul kaya suami istri isa kaya kewan ra Kal an ambalhum ablu isa kaya kewan malah luwih sesat meneh mulo pitik rasa diatur wong deke kewan rasah kon kawin ini kah kanggopo wong deke makdene wis ora kenal Ma Dini tungpa iwinak bitte, jadi anak ceritakan ke aku Ma Dini bitte senggi, aku mau kirau kirau. Jadi kan kenal Bali Kota Semarang, itu murid saya namanya Hendi ya Mas Hendi panggilan Harja Riana, tapi nama aslinya Hendra Prihati. Waktu mau menutup, menutup lokasi BTS Sunan Kuning, aku di telepon, yai, nek Sunan Kuning tak tutup ya, Apik?" Tapi pelacuri oh senggih mbah, oh cokok tutup rok, naik kot tutup rok pelacurigon sama para orang rokigon, lih turut turutong mahura merah. Eh eh ya, lani aku mendina tawannya, ya suisu rembo deh, mah. Mau aku dusol lewat nontogus bulan bali, ngaji ngoyo ngoyo neng gen pasar mbali, mengingaji eso era acara, aku neng pantai kute. Sawit do, mau nganggu celana dalam baby rombongan ping pinggir pantai. Lungu nono, sing aku kok aku piknik kok, bayar larang kon merem aku ropo. Asline dosa palulah aku yo ya dosa. sekarang motor lanang lah piye meneh. tutuk-tutuk putri omongane bulet bulat Ora bojoku ki kereta tak gadahi, suwi-suwi cerdas. Are metik pelem takon, piye masaran yang metik pelem ben iso legi. Gampang ya. Metik akliwon sesuk mesti legi. Kuwi ngandel mbak pelempeti okliwon sesuk mesti. Lah ya. Laku kan ora ngomong pelemileki. Peti okliwon sesuk mesti. Wis, terserah. Lah dusa niku ana sing kaya setan jenenge Saitonia, gateke Bu. Setan kuwi nek gawe mesti gulik kanca. Nggih. Tak takon, ghibah ngrasani kuwi Bu. Gue ngerasa nih tuh suara, ndak ono mau ngerasa nih di WNA, ndak ono pree no, ngerasa nih di WIKI ngomyang, ngerasa mesti ada nih mesti paling ora sing pinter ngegongi mau ngaji nina ya, sayang kesuwen rak barbar, jadi ngomong, heeh, hey, wadah rak no manga nelo, heeh, hey, kok yura barbar, heeh, hey, putur heeh, heeh, eh, dong ning mari tuh itu penyakit perempuan. riba itu condong ke perempuan. Naik lanang, condong kantip, ngapusi. Wong lan lagi ke triko roy. Mau lo lambangin yang neng wayang, cenengnya turus sa sono. Turki koro, sa sono, panggunan. Turus panggunan, dia wong seneng koro. Wuro woli mo, turgi alek ape. Turyu tuno, tursi lo. Turu bukati, ngapusi pak? Sengura, turuh man nanti ada yang jenis itu rohman ngarang tapi ada orang yang ngurusi kegibah wis kangen ada dosa yang nyamai sifatnya kusti Allah, kemudian dosa itu dianggap rububia, contoh layatul canata fi fiqal bihimim kala tarotik mingkibri tidak bakal masuk surga orang yang dalam dadanya ada sebiji sawi dari sifat sombong yang berak sombong, tak kabur, itu hanya Allah, betul tak? kalau manusia ikut sombong, dosa tak? sekarang padahal banyak pak kiamat nanti kalau sudah dekat, sing jadikan ciri utama apa? a'ilun, mustakbirun, kereh ini sombong, nek perak. ayo, saya kekeh ini ke, ke, ke, sombong numpai sepeda untelnya udangannya papah mama aku ngentek sedih aku papah waktu kimen. Mama Wakim neng di pa, boleh di Wol, Aku ya tundang abah mbak anakku ya, aku mau, mau itu apa panggilan Arab? Arab kan Islam pak, urung tentu Arab beleru saat ya aku mau dari nak bapak uang Indonesia kok. Jenengku ini kan nambah ya aku mau. Walaupun saya ke Mekah berulang-ulang, tapi saya nggak pernah mau merubah nama. Ono si malah ngusul ke Supandi ditambahi bin keto Islami. Kiai Ahmad, we, Ahmad Supandi dari bin keto Islam. Ora gelem aku. Disingkat elek kuwi. <laughs> <laughs> mikir suwi. Ah Supandi. <laughs> <laughs> Mulane mbok jenengku biar ngarepe no efek jeneng Fransiskus itu nama baptis saya. Waktu saya masih Katolik. Nah, begitu saya masuk Islam, efeknya saya hilangi. Begitu aku bareng karo kaji jenenge kok nambahi Ahmad, aku enggak. Maka saya nama saya itu kiai yang paling diragukan saya indonesia Iya yo jenenge Supandi. Menjuma diwah tambara. Kiai Ju. Ibuku suwi Ya saya katakan deh dosa-dosa itu bisa hilang hanya dengan tiga cara katakan ayat ini wa sari'aw ila mangfiratimirobikum wa jannah segera cepatlah kamu, sari itu cepatlah ini jenengan kok kon melayu kok cepat-cepat itu mergoh jarak, yaudah ayo katakan, orang yang melayu cepat itu di mergoh disasar, jauh kan kenapa jenengan kok cepat-cepat segera cepatlah kamu pada ampunan Rob kamu sebab dosamu wis banget mulon jenengan diajak ndang baliyo mohon ampun sama Allah dan surga ardhan sama waduhar ardun itu menurut saya bukan luas tapi lebar lebarnya surga selebar langit dan bumi luasnya hitung sendiri naik jenengan ardun diartikan wasik, diartikan luas kok duning luasih orang ardun betul kan itu yang saya pakai maka ketika surga seluas itu jenengan disuruh segera minta ampun dosa hanya bisa hilang dengan tiga cara, satu innal hasanati yudhibna sayiat kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan betul pak? betul pak? wahai para istri layani suamimu dengan baik insya Allah dosamu akan diampuni oleh Allah, amin Solat kamu dengan baik, ina solat, solat kamu, sholawat, sholat, sholat kamu, solawat, solat, solat kamu. Kafarotul lima, bainahuna ilal kabair. Solatmu itu bisa menghilangkan dosa di kecuali yang besar. Maka para istri, layani suamimu dengan baik, insya Allah dosamu akan dihilangkan Allah. Siti-siti. Ibu, istri itu aneh, Panganan nurainak, jadi enak uraina, lenglateni pena, mangan jatina monggo mas menanyi badhidar sambung sumatio nonton wikso nyun pangapunten sinau namung gudangan kalian kereh layur gue sing lantang maknya intermen bosok kowe, panganan enak liang latihan ini, orang penak, sing lantang bisa nesul nyoh, kowe narep mangan, mangan noh orang sing lantang nesul, gue bisa minta ke uang mbak kiri porak berarti istri berpengaruh gak? berpengaruh saya tuh kalau mau ngaji sepatu sampai peci, saya nyepaki ke bujuku hanya nesu peci itu aku apa aku kontra helm. maka jasa seorang istri itu enggak kecil dan saya meling sama biayi metese jangan pernah anda menyepelekan kebaikan sekecil apapun sebab maknanya tidak pernah sederhana tampaknya hanya seteguk air tapi mampu enggak menyelamatkan orang yang kehausan? bisa? tampaknya hanya sesuap nasi tapi bisa enggak menghilangkan orang yang kelaparan? bisa? bahkan saya pernah mikir pak sekarung emas nilai-nilainya bisa kalah dengan ban bekas ketika anda mau tenggelam ayo mikir, Pak. nakarap kalap kaya dunsari ban apa masak parung berarti bernilai mana? bernilai ban ketika pada kondisi tertentu, harta gak ada artinya kalau aku harap kelepok, gelam, dikemasak karung, mati, mau cepet ya, yeah. Israel yang dijabut, pengen akwedel adalah malaikat paling titis menurut saya, yo Israel, orang tahu salah dijabutnya, orang tahu, orang tahu, orang RT orang RW orang tahu Israel yang dijabutnya, titis, orang karuan. Terus selalu, selalu menurut atau menunggu perintah. Orang tahu Israel jahbut nyawa sampai naik, rame nih. Menginginkannya timbang anggur tak jahbut nyawa, uh, rame itu nanti. aku Israel, aku milih ngantuk-ngantuk itu aja putih. Baik, malah baik. Waktu ini aja Kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan saya pegawai negeri pak, lima setengah tahun tetapi saya kemudian dipepetkan oleh satu keadaan pandi kue terus dakwah, apa memilih menjadi pegawai negeri? aku milih dakwah pak pegawai negeri tak tinggal, nipnya saya kasihkan ke negara aku pada yang namanya dakwah belum sehebat sekarang waktu itu cuma untuk sini-sini, tapi aku yakin siapa yang mau menolong agama Allah, Allah akan pasti menolongnya, betul kan? Aku berangkat dengan tekad yang kuat, pak. ternyata benar, Pak. Wujugu negeri kuingin kamu pensiun? Aku cuma lima setengah tahun. Bayang karena apa? pegawai negeri tahun 84 empat, udah iso Pak? So enam ratus gaji nih. Tangga bayaran, tanggal lima wes gule utangan. Turip koyo dolanan dakon. Ngerok, ditum, ngerok, ditum, ngerok, ditum, ngerok, ditum, ngerok, Aku benci metu. Jebol dari dai itu duitnya malaki, eh, bener bener? Aku nengok duitnya amplop tak gua. Lulun dengan yang kudu terjatuh masuk gua duit. Amplop itu tak gua, duit tak kayak yatim piatu, saya bener? Nah, bucu ku yatim piatu. Pak, wipak nih buat nih Mulut aku untuk Ya kedua, memberi dan meminta maaf itu bisa menghilangkan dosa. ada tiga kriteria ya. Meminta maaf bagus, enggak? Memberi ada yang lebih bagus, pemaaf khud bil'afwa wa'mur bil'urfi jadilah kamu pemaaf sebab pemaaf itu mampu memaafkan kesalahan orang lain walaupun tanpa diminta mantap ragu tetapi kalau orang yang meminta maaf harus disadari anda berbuat salah berbuat salah sadar lalu maaf memberi jauh lebih baik maka dari ayatnya alalhinahum Orang-orang yang bernifak fissar'i wa dhoro, dalam keadaan lapang maupun sempit wal qadhi minal ghaito menahana marah, wal afi na'aninas, ditutup ayat apa? wallahu yuhibul muksinin, perhatikan Kata Allah cinta itu di Quran hanya terulang 18 kali Pak. Allah cinta orang bertakwa 3 kali, muksitin yang adil 3 kali Sofwan waqidah menjaga barisan sekali, mutatahirin sekali tetapi Allah mencintai muksinin diulang sampai lima kali di dalam Quran Pak karena Allah mencintai Allah yuhib itu di dalam Quran terulang 18 kali Pak tetapi Allah yuhib terulang paling banyak muksin itu pemaaf dia bisa memaafkan kesalahan orang walaupun tanpa diminta, mantap Pak ya ayo monggo salaman yang terakhir dosa bisa hilang dengan taubat nasuhah Ya ayo tubuh taubatan nasuka Seluruh dosamu malah diampuni kalau kamu mau bertobat. Tapi Allah akan ampuni dosa manusia ketika sesama manusia Anda mau saling memaafkan. Benar enggak? Daiki Pak sing tinggul oleh masyarakat Indonesia. Ngata ya Bu. Dadi oleh salaman ceton. Dengan Arab salaman ning ngomong ya rasa sing muluk-muluk lah. Pak Lurah, Sugeng Riyadi, nyewon Pak Abudan, saking setuju kelepatan saya betul, Pak Lurah keren jawab dawah sami-sami, mantep dong dawah sami-sami sami ini bodoh-bodoh nanti sami-sami dawah ini jembalik bareng bosok Jawa diwalik Siti, ini maknane bedoh Wong bosok yang paling unik ya bosok Jawa, orangnya no keren orangnya -orang nahusaraf tapi bosan jauh niku paling jangkep di youtube tak terang kita, hutan itu kakak ngadi, Cilik di hutan jenisnya ke piyur ke piul itu, mas tertek, mas tertek jenisnya gremis mbarapnya terus itu kan batu dari kongkonan kuline yang lucu, jika ada watu saat ini kuih barang kurang gede lah, makanya kakak ini dari aku tahu mikir ini waktu watu sendiri Usut jogi hebat lho Pak bidub, jiwit pitongkon pitu jeneng. Ning tangan ki jiwit dipindah kuping. Dewer. Teko kempul neoti dipindah ndak pindah bokong nyiwel, mantem ora. Acak, tembetut gole ana Itu hebatnya bahasa Jawa, Pak. Amelane rikala kalau kemudian masuk Islam, saya ya memang yang saya tekuni saya mempelajari Quran sebanyak-banyaknya. Karena menurut saya agama benar dan tidaknya ditilik dari kitab sucinya Manakala kitab suci yang benar, benar agama itu. Nek kitab suci-nya sudah kacau, ndak akan mungkin agama itu benar. Benar-benar? Aku milih Islam. Ngaten bapak-bapak, monggo bangkit di bonatur, apa Pak Lurah jubaneng watamriki, monggo, ya, sami jawat astor, Pak Lurah, monggo diatur saat karpe, tapi yang pasti pun jelas ya, carane salaman ya, urasa ke arah para pen Coba rababoning apa corno rono eh monggo saring-saring dengar yen ye analfatika na untuk ilahi mina shaitan rochim bismillahi rahmani rahim anhanduli lahir abno alamin rahmani rahim imalik yo mintin ia kena abutuwa ia kena stain ih dina surabal mustangrim surabal dina anambalihim ghailin babu Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ali wa sahbi ajmain. Allahumma filil al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i imin humanan amwat. Allahumma arinal haqa haq wa arzuqdat tibah wa anil batila batila wa warzuqnat tibah. Rabbana hab min azwajina wa dzurriyatina kurta'ayun wa waj'alna lil imama. Rabbana balamna anfusana wa illam taghfir lana watarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fi dunia hasanah, wabila hasanah, Bapak-Ibu, matur nuwun Pak akhirnya saya mengucapkan, shalomu ya warahmatullahi wabarakatuh.